serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia pastinya dari Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dan spesial dari Lesti dan Rizky Pilar pertama kabar pertama di diawali dengan kabar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah persahabatnya spesial kabar yang sangat tentunya membanggakan Alhamdulillah berkat kekompakan dari fanbase terkumpul dana untuk iuran ulang tahunnya BBL Masya Allah banget ya pemberian from vip Lovers for Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar kita lihat persahabatnya untuk Semuanya, alhamdulillah, terkumpul dan hadiahnya sudah diberikan. Sudah diterima juga oleh Oji, persahabat. Masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan rezeki kita selalu lancar, dan mudah-mudahan barokah terus. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Kita lihat juga persahabat, ya, kalimat caption yang dituliskan oleh akun official VAV Leslar Lovers. Assalamualaikum, lovers. Ini uang titipan kalian sudah sebagian lebih kami belikan kado ya untuk Abang L. Sisanya, insya Allah, akan kami gunakan untuk tasyakur dan membeli kue dan hampers buah-buahan untuk Abang L. Berikut rincian barang yang kami beli serta orang-orang yang ikut iuran. Terima kasih, Les Lovers semuanya. Sehat-sehat dan panjang umur ya orang-orang baik. Amin, masya Allah bangkant ya. Berkah dan lancar terus rezekinya orang-orang baik. Kita selalu kagum dan bangga menjadi bagian dari Les Lovers. Kita lihat persahabat ya. Ini tentunya postingan. Ada ribu fir, persahabatia ya. kita lihat di sini ada sebuah kalimat informasi juga. Insya Allah bufir dan teman-teman ada agenda tasyakuran di panti asuhan dan kirim kado untuk abang El bulan depan tuh ya Alhamdulillah, tentunya kita selalu bangga dan selalu kagum. Mudah-mudahan ya orang-orang baik selalu lancar rezekinya. Postingan tadi ya tentunya postingan bulan kemarin dari Bu bufir yang mengagendakan bahwa bulan ini tepat di bulan pulang tahunnya BBL akan diadakan tasyakuran. Persabath ya, doakan mudah-mudahan acaranya lancar, acara yang berjalan dengan sukses. Amin. Dan kita lihat juga berselabat dia ya, ada sebuah kalimat juga diunggah di pesanan ini uang yang tersisa insya Allah akan kami gunakan untuk tasyakur dan berbagi bersama anak yatim untuk kue serta hampers buah-buahan juga insya Allah untuk hadiah informasi untuk keluarga konoha mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu memberikan kebahagiaan dan kita juga semuanya tetap kompak dan solid untuk selalu mensupport idola kita. Kemudian juga persahabat yang kita lihat di ungehan looks Ini outfitnya BBL ya, hadiah dari VIV Lesler Lovers Masya Allah Ada baju, ada celana, ada tas, ada kaos, pendek juga Masya Allah banget ya, berkas lalu Dan harganya pun bukan kaleng-kaleng persahabat -kaleng, ya Ini keren banget Kita inti persahabat ya untuk harga baju atau hadiah kado yang diberikan oleh ofisial Vi Lovers yang pertama persabed ya untuk baju panjang itu dibantu seharga tiga rupiah dan untuk celananya dua 2.500.000 rupiah untuk tas Kenzo dibanderol seharga dua rupiah untuk baju kaos lengan pendek itu dibantul seharga 2.200.000 rupiah Masya Allah Berkah selalu ya untuk orang-orang baik Mudah-mudahan lancar Rezekinya dan selalu berkah Amin Kemudian kita lihat juga persahabat Cidukan vitamin yang sangat membanggakan Ini cidukan saat main bola bersama tim Marwa FC Kita lihat persahabat Bapak B terlihat senyum Bahagia Melihat istrinya yang lagi cerita Persahabat ya Masya Allah, memang si kakak ini bersahabat ya Kalau liatin istrinya cerita happy banget wajahnya Jadi ikutan senyum-senyum juga nih warga konoha Masya Allah, Bunda Lessa leju salting banget tuh bersahabat ya Kita lihat di beberapa tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Di antaranya dari aku, Yulianto Enda Kalau Papa Abi lagi gini itu udah kode sama Bundles Entar ya, tunggu Fatih tidur Eh, pas di mobil, tidur Begitu nyampe apartemen, malah nggak turut tidur Iya, katanya tuh, aduh, Masya Allah banget ya Pokoknya bahagia sekali Melihat kekiutan, keromantisan, kegesrekan dari idola kesayangan kita Dan kita lihat juga, persahabat, ya Tanggapan lain diberikan juga dari akun Desi, -desi 955 Alhamdulillah, akhirnya ada yang up ini. it Uh, lagi diledekin sama teman sebelah bilar Pas Lesti lagi masukin sepatu Terus teman bilang Masya Allah si Osat salting-salting gitu <laughs> Ini cute banget persahabat ya Masya Allah Kemudian juga kita lihat bersahabat dihubungkan Kak Rifi 4 yang lalu Lo posting foto bareng Bunda Lesti Ini 3 tahun yang lalu kata Kak Rifi Masya Allah Begitu banyak orang-orang yang merindukan Bunda Lesti ya kita juga sebagai fans pastinya sangat merindukan penampilan Bunda Lesti, Off-Air, ataupun On-Air. Kita selalu menantikan kejutan dan selalu menunggu karya-karya terbarunya idola kesayangan kita. Leslar bangkit, kita yakin Leslar Entertainment akan bangkit kembali dengan semangat yang baru pastinya.